Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar-kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari idola kesayangan kita. Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Ada informasi penting untuk kita semua terkhusus yang berada di luar negeri. Persahabat yang mendukung Leslar. Informasi penting ini kita dapatkan langsung dari Al 2 w Perhatikan, persahabat. Luar negeri tidak bisa cek Indosiar. It's okay, guys. Buat teman-teman di luar negeri yang tidak bisa akses Instagram Indosiar, SCTV atau M-Text Group, bisa voting melalui aplikasi video dan SMS. Tetap voting dan semangat. Kita lihat juga kalimat caption info yang dituliskan. Informasi. Dari kemarin banyak laporan ke kami bahwa teman-teman dari luar negeri tidak bisa akses Instagram Indosiar. It's okay guys, serahkan kepada kami yang di Indonesia. Kalian bisa tetap voting melalui aplikasi video atau SMS, atau bisa donasi ke kami juga. So, tetap dukung dengan cara kalian masing-masing ya, kita sama-sama saling support untuk prestasi Lesti Kejora. Masya Allah banget ya. Dimudahkan untuk yang berada di luar negeri yang ingin terus voting buat Bunda Lesi kejora Kalian bisa voting di aplikasi video dan lewat SMS dan juga bisa langsung donasi ke L2W Persahabat dia support dan dukung buat Lesti kejora Kemudian juga persahabat ada informasi dari Ibu Arsiwi Di Indosiar bakal ada konser Ratu Sejagat Mudah-mudahan ya di konser ratus sejagat ada penampilan Bunda Lesti. Kita berharap banget nih Bunda Lesti bisa tampil kembali di panggung besar Indosiar. Disimak juga kalimat info yang dituliskan di unggahan ini. 300 panggung so ima Mama ut berkumpul dalam satu panggung Indosiar yang akan mengguncang malam. Dimeriahkan juga dengan penampilan spesial lainnya. Saksikan konser ratus sejagat besok malam. Rabu 26 Oktober pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar kita doakan saja persahabat yang mudah-mudahan ada Bunda Lesi Gejora yang selalu bisa memberikan kejutan untuk kita semuanya kemudian juga persahabat kita lihat ada informasi penting juga untuk semuanya kali ini dari kuasa hukumnya Rizky Billar yang menyampaikan bahwa Rizky Billar dan Lesi Kejiora itu akan mondok persahabatnya untuk memperdalam ilmu agama Kita doa, hanya doa yang bisa kita berikan untuk seorang nasi dan bilar Semoga ke depan bisa menjadi pribadi yang lebih baik Dan ini alasan penting banget ya Bahwa Rizky Bilar belum bisa muncul di publik Karena Rizky Bilar mau mondok Mau memperdalam iku ilmu agama Kita hanya mendoakan yang terbaik Di postingannya pun banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Di antaranya dari akun Mama Eva 77 mengatakan Amin, semoga Allah SWT selalu membimbing Menuntun Lestiani binti Endang Mulyana Dengan Muhammad Rizky Bilar ke jalan yang benar ke jalan yang Allah ridhoi dan menjadi hamba Allah Yang kuat iman dan takwanya kepada Allah Dan jadi orang yang lebih baik lagi Amin Ini tanggapan yang sangat-sangat positif Semoga Leslar rumah tangganya kembali rukun Rumah tangganya kembali bahagia Semangat untuk hijrah ya buat Lesti dan Bilar Kami semua sebagai fans hanya bisa mendoakan dan mensupport yang terbaik Kemudian juga kita lihat juga diunggahan IGS-nya Bang Bobi Suarez baru saja mengunggah sebuah postingan. Namun kita salvok kalimat yang diunggah harus kuat mental karena saat ini banyak hinaan yang dibungkus rapi dalam candaan. Memang betul sekali. Saat ini banyak hinaan kepada Leslar namun dibungkus rapi dalam candaan-candaan candaan, persahabat. Tetap kuat untuk warga Konoha Mudah-mudahan kita semua tetap kompak Untuk menjadi garda terdepan Dari Lesti dan Bila Kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana terus ikuti Channel Youtube Lesti Fatih Update Yang akan selalu mengabarkan Informasi terbaru Mengenai Bunda Lesti Kiciora Bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.